Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah, eh, Alhamdulillah Yang sudah jauh-jauh hari Saya mengagendakan eh, Ketemu dengan beliau Alhamdulillah pada hari ini saya bisa ketemu Dengan salah satu dosen eh, Favorit saya dulu eh, Ibu Mary Rahmawati MPD Alhamdulillah Hari ini saya bisa ketemu dengan beliau berkat eh, Mungkin juga dengan disebutkan beliau Hari ini saya baru bisa ketemu, alhamdulillah, ibu, terima kasih uh, sudah bisa uh, memberikan waktu kepada saya untuk uh, mewawancarai atau sharing dengan ibu di sini. Iya, sama-sama. Oke, okay, terima kasih. Uh, dan ternyata uh, mungkin dengan ini juga sudah lama tidak ketemu ya bu, alhamdulillah yeah. pada hari ini saya bisa ketemu dengan beliau. Sebenarnya bu ada beberapa hal yang uh, saya apa, perlu diskusikan Mengenai tentang sebab Sebab-sebab uh, Permasalahan saya Yang uh, berada di uh, Sekolah saya gitu kah. Sudah siap Ibu? Siap <laughs> okay. Baiklah terima kasih uh, Gini bu saya itu punya permasalahan Di sekolah Yaitu mengenai uh, Apa Kurangnya motivasi Belajar siswa itu sangat-sangat ya. rendah sekali motivasi mereka ya. uh, dalam belajar mungkin ibu yang sudah pengalamannya sudah ini dan uh, ilmu dan ini sebagainya mungkin tak uh, bisa memberikan mungkin dari faktor-faktor apa saja motivasi tersebut uh, yang menyebabkan siswa itu rendah motivasinya itu oke saya jawab ya pertama saya akan jawab dulu tentang apa sih motivasi dan apa itu belajar Motivasi itu jelas dorongan ya Dorongan yang ada dalam diri seseorang Untuk berbuat sesuatu yeah. Sedangkan belajar itu untuk Menghasilkan ilmu Keterampilan Dan sikap. Oh, Apa gitu. yang menjadi rendahnya motivasi belajar siswa Nah Perlu diketahui ada dua Faktor yeah. Yang pertama internal Yang kedua eksternal Dari faktor internalnya Nah berarti itu timbul Dari dalam diri siswa oh, iya. Kenapa rendahnya Motivasi belajar Jadi begini ya Perlu diketahui juga bahwa Setiap siswa itu punya strategi belajar Masing-masing oh, gitu. Strategi belajar itu ada yang visual Ada yang audio visual Dan ada yang Kinestetik Oh kinestetik nah, ya. ya Nah jika Misalkan si A lebih cenderung visual, tapi misalkan dalam pembelajaran seringnya audiolori atau kinestetik, otomatis akan mengalami kejenuhan yang luar biasa. Itu salah satu contohnya, atau bahkan sebaliknya, misalkan ada yang audiolori atau ada yang kinestetik. Yang kedua faktor eksternal. Berdasarkan penelusuran, kenapa siswa motivasi belajarnya itu sangat rendah? Yeah. Itu karena jenuh. Dari pola mengajarnya pendidik. Oh gitu. Jadi tenaga iya. pendidik cara mengajarnya gitu-gitu aja. Monoton ya gitu. Iya ya. monoton. Eh. Jadi tidak ada inovasi untuk eh, apa memberikan metode pembelajaran yang diminati oleh siswa. Itu mungkin ya jawaban oh, gitu. dari saya. Oke baik terima kasih Bu. Iya ya. betul itu mungkin secara sekilas pun eh, saya pun merasakan bahwa eh, ternyata kurangnya eh, apa ide guru untuk Uh, metode cara penyampaiannya. Iya. Terus selanjutnya bu saya uh, mengenai uh, siswa yang sering berbicara tuh bu, ketika waktu KBM berjalan iya. itu so, uh, apa sering siswa yang uh, ngobrol gitu. Jadi iya. uh, mungkin ibu bisa memberikan mungkin uh, faktor dan dampaknya dari Uh, siswa tersebut Oke, okay, saya jawab ya Kenapa siswa di dalam kelas sering mengobrol ya? Iya yeah. yeah. Nah, tahu gak? Ada alasan yang sangat dahsyat Bahkan sangat mengerikan uh. Kenapa siswa ketika belajar Sudah ditegur, masih ngobrol Ditegur, masih ngobrol Yang pertama, bosan Oh, bosan hmm. yeah. Bosan, bosan itu sangat berbahaya Nah bagaimana solusinya? Solusinya adalah Tetap kembali lagi kepada tenaga pendidik oh, iya. bagaimana supaya bisa menjadi fasilitator cara mengajar siswanya yang sering ngobrol, ajak diskusi ajak berbicara oh, iya. tentang materi yang disampaikan, bisa jadi siswa tersebut itu karakteristiknya audiotori, audiotori oh, iya. itu tidak bisa banyak lama-lama berdiam diri itu sukanya berbicara sukanya berdiskusi oh, gitu Iya, jadi ya, jadi ya, ya. ada rasa jenuh dan rasa bosan jika hanya berdiam diri saja. Makanya, e, tenaga pendidik harus melek. Bagaimana supaya siswa e, ketika banyak berbicara di dalam kelas ajak diskusi? Jadi, itu mensiasati, menghindari, atau meminimalisir pembicaraan yang sedang berada di dalam kelas itu bukan di luar dari topik pembelajaran, uh, tapi diterima. masih menyambut ya, ya, topik ya. pembelajaran. Paham. Itu mungkin. Uh, uh. Oke okay, baiklah uh, sangat terasa bu ilmu saya uh, kesini semakin bertambah kita gitu, ya yeah. apa yang dipaparkan sama ibu yeah. dan selanjutnya bu saya itu menemukan sebuah permasalahan anak uh, dari anak-anak itu sangat rendahnya dalam disiplin uh, uh, terutama dalam uh, disiplin cara berpakaian yeah. terus disiplin waktu yeah. uh, yang lainnya gitu bu yeah. itu sangat terasa sekali uh, turunnya mungkin uh, tra, ibu bisa memaparkan faktor-faktor uh, apa saja uh, yang sekiranya itu bisa mengakibatkan seperti itu iya yes. oke okay. okay. okay. rendahnya disiplin ya ya yeah. okay, baik saya jawab <coughs> itu bisa jadi karena empat faktor empat faktor oke okay. yang pertama dari dirinya sendiri mm. dirinya sendiri pola pikirnya sulit merubah dari arah yang lebih baik, uh -huh. ya. Jadi pola pikirnya malas-malas-malas, sehingga. Karena pola pikir dan cara berpikirnya malas Sehingga tindakannya pun akan malas Atau bahkan mungkin penyimpangan dari segi pakaian Tidak mematuhi tata tertib sekolah ya oh, Berarti ya, itu tidak disiplin ya, ya, ya, Itu ya. karena bisa jadi dengan alasan-alasan lain Contohnya entah pakaiannya hilang Entah pakaiannya misalkan entah dimana menyimpannya Atau mungkin karena memang ya tadi timbul dari diri sendiri itu tidak ada rasa ingin merubah ke arah yang lebih baik oh, Yang yeah. kedua Keluarga itu sangat berperan penting uh -huh. Dalam mengarahkan anaknya Ke arah yang lebih disiplin Yang ketiga lingkungan Lingkungan ini berpengaruh besar Jika anak tersebut Didominasi oleh lingkungan yang negatif yeah, yeah. Cenderung yeah. akan melakukan hal yang negatif Begitu pula Misalkan kalau yang positif akan berarah ke yang positif Jadi, dan ya. yang keempat teman. Ya. Ya. Jadi faktor pengaruh teman juga itu berpengaruh. -huh. Itu mungkin yang bisa saya jawab kenapa rendahnya uh, siswa yang disiplin. Oke, okay. berarti faktor lingkungan itu juga betul-betul mempengaruhi ya bu ke yeah. disiplin anak. Kalau seandainya di lingkungannya disiplinnya kuat, maka anak pun. Uh, pasti akan terdorong lebih lebih kuat juga dalam disiplin ya. baiklah terus selanjutnya bu aduh kayaknya oh nggak masih berjalan aduh kita takutnya uh, ininya oh iya, mati apa. ya bu ya, ya, oke okay. uh, terus untuk selanjutnya uh, untuk apa. mengenai ini bu saya menemukan nih siswa itu untuk saat ini cara uh, bukan cara hmm. jadi Si minat bacanya itu sangat minim sekali Bahkan cenderung menurun uh, Mulai dari apa uh, baca ke perpustakaan Itu sangat sekali rendah sekali gitu bu Beda dengan kayak seperti kita dulu-dulu Kalau seandainya istirahat uh, pasti larinya itu ke perpustakaan Kalau anda sekarang itu kayaknya uh, tidak begitu ini ke perpustakaan mungkin ibu uh, bisa memperbarukan mengenai penyebab uh, atau akibat uh, atau penyebab dari uh, kurangnya siswa minat baca. Oke saya ya siswa kurang minat baca mungkin saya uh, dilihat melihat berdasarkan gejala sosial. Tahukah bahwa gejala sosial saat ini dilihat dari aspek perubahan sosial. Khususnya teknologi itu sangat besar uh -huh. Nah kenapa siswa minat bacanya berkurang Yang pertama itu dikarenakan teknologi itu sangat cepat sekali yeah. ya, Sangat cepat sekali memberikan perubahan Nah mudahnya informasi yang instan Contoh di Google Iya. Yeah. Coba yeah, yeah. Semua apapun yang kita cari klik di Google yeah. Ada kan yeah, yeah, nah, benar. Saya so, gitu. pun merasakan hal itu nah, ya Bu ya. Nah, jadi berpikir siswa ngapain ribet-ribet baca buku kalau di Google sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi penggunaan sosial media saat ini yang cukup menguras waktu. Hmm. Nih, adanya Facebook, ya, WA, ya. Instagram. Itu kan Twitter. Ya. Itu jelas menyita waktu siswa. Gak. Jadi lebih lebih cenderung Suka mengakses sosial media ketimbang membaca buku uh, uh, uh, Terus tuh. lagi, masih di teknologi Dari teknologi ada hiburan Contoh Youtube dan TikTok uh, iya. nah, Jadi kan? semakin kuat mengarah ke uh, gadgetnya itu ya Bu? Iya, jadi siswa itu lebih cenderung Saya lebih suka menonton Youtube, menonton uh, uh. TikTok Daripada baca buku itu boring uh, uh, uh. Dan yang keempat, nah Guru ternyata sangat berperan penting dan uh -huh. keluarga. Nah, guru itu harus mendorong siswa untuk minat baca buku. Uh -huh. Yang selanjutnya, sarana-sarana juga itu berpengaruh. Kalau sarana tempat baca bukunya kurang menarik, jangan harap siswanya itu semangat uh -huh. untuk baca buku. Uh -huh. Itu ya, lalu uh, yang selanjutnya kurang variatif dalam membaca. Maksudnya di tempat membacanya misalkan harus monoton harus diperpus. Coba iya. sediakan misalkan ada taman, ada kursi untuk sambil nyantai sambil membaca buku. Jadi di, di di semacam di ruangan terbuka lah gitu ya bu Iya di ruangan terbuka. Terus game itu yang lebih besar. Hmm, Pengaruh iya. game karena yang namanya main game itu sangat menyita waktu jadi jangankan ada waktu untuk membaca karena waktunya sudah tersita oleh main game mm -hmm. itu mungkin yang bisa saya sampaikan uh, kenapa uh. siswa minat bacanya rendah atau oke okay, baik Bu, terima kasih mm -hmm. dan saya juga Bu punya permasalahan yaitu mengenai tentang uh, siswa kurangnya memanaj memanajemen waktu kadang-kadang yeah. anak itu lebih fokus uh, ke hal yang lain, sehingga lupa ke uh, tugasnya atau ke uh, kodratnya sebagai siswa itu tersebut ya. mungkin ibu ada solusi atau mungkin penyebabnya itu dari mana gitu ya oke okay. siswa kurang mampu dalam memanajemen waktu ya iya ada lima faktor lima faktor yang pertama over planning artinya hmm. uh, Seseorang atau siswa, yeah. siswa sendiri, misalkan membuat prioritas waktu, bisa harian mingguan bulan, hmm. tapi tidak sesuai berdasarkan aksinya. Yang kedua, misplanning, oh, ya, jadi membuat rencana, tapi salah sehingga hmm. tidak termanage waktunya. Yeah. Yang ketiga, Oper schedule Oper schedule ya, Maksudnya padatnya siswa Jadwalnya itu padat Contoh ya, ya, ya. ya Siswa itu berperannya itu bukan hanya sebagai siswa Contoh siswa iya santri iya. iya Nah karena padatnya jadwal Sehingga Yang peran utamanya itu Sulit terkondisikan Atau misalkan siswa e, Karena terbentur ekonomi Ada loh Yang siswa sambil bekerja Nah, ya, ya, ya. Atau misalkan ada juga, loh, siswa yang lebih cenderung lebih aktif di organisasi, nah, sehingga peran utamanya itu terabaikan. Lalu, yang selanjutnya, over detail terlalu banyak melis, padahal misalkan banyak, lo waktu yang terbuang sia-sia, sehingga tidak bisa fleksibel. Itu, dan yang kelima, delaying, delaying, delay delaying. Ya. Jadi ini sering menunda-nunda. Misalkan banyak PR, banyak tugas. Ah nanti, ah nanti, ah nanti karena misalkan asik main game, asik eh, mengakses sosial media sehingga pekerjaan utamanya di sekolah atau tugas utamanya di sekolah ditinggalkan karena sering menunda-nunda. Oh, iya gitu. itu. Terus uh, ini Bu mengenai uh, apa nilai siswa itu cenderung uh, menurun rendah ya. gitu bu. Jadi uh, sangat terasa sekali, terutama saya selama enam bulan kemarin siswa itu terus mengalami uh, apa sih nilainya itu turun. Mungkin ibu bisa memberikan gambaran uh, mengenai kenapa sebab terjadinya hal itu eh hal tersebut terjadi itu. Oke, nilai menurun ya. Iya. Nah, ada empat faktor. Yang pertama siswa kurang minat dalam pelajaran tertentu tidak bisa dipungkiri itu oh iya kurang minat ya. iya sehingga bisa acuh bisa dah gimana saya tidak mampu sehingga nilainya rendah uh -uh. yang kedua rendahnya pemahaman terhadap pelajaran tertentu ya bagaimana mau paham minat juga tidak terhadap pelajaran tertentu yeah. ya kan ya terus kurang konsentrasi juga itu sangat berpengaruh ya berpengaruh besar sekali dan ya. yang selanjutnya ini mah mungkin tidak terlalu besar ya kurang kedisiplinan siswa hmm, tapi ya. yang prioritas itu harus diminati dulu pelajaran baru ya, ya, ya. dipahami ya. baru rasa ingin meraih nilai itu tinggi ya, ya, itu ya. mungkin oke okay. terima kasih dan selanjutnya okay. bu uh, saya terbalik kalau yang tadi itu si anak itu Overprotective Sangat aktif sekali di kelas gitu kan Sampai mengganggu uh, konsentrasi kita Dalam segi penyampaian Nah ya. kalau yang ini sebaliknya Bu Ini malah cenderung bahwa saya menemukan anak Yang begitu pasif Jadi hmm. di kelasnya itu diem hmm. Saja gitu oh, maaf, Diam saja gitu Bu. Ya. ya. Jadi uh, jadi Si anak tidak aktif Kalau seandainya kita uh, tunjuk Atau ini baru dia uh, menge Mengemukakan pendapat Mungkin Ibu ada trik atau misalkan uh, apa Menyampaikan faktor-faktor penyebab uh, Hal anak tersebut itu bisa menjadi pendiam di kelas okay. Pendiam di kelas ya yeah. Yang pertama Anak cenderung kurang peduli yeah. Itu pendiamnya mm. Yang kedua Tidak akrab dengan guru Ya. Hmm. Terus, yang selanjutnya, kenapa pendiam tidak nyaman dengan lingkungan? Oh, tidak nyaman ya. ya. Jadi, merasa bahwa dirinya itu apa uh, kurang cocok dengan ya. lingkungan tersebut, ya. Ya. tidak nyaman, lalu uh, merasa kurang tertarik dengan suasana kelas. Hmm. Ya. Jadi, kurang terpikir karena... Jadi e, itu karena apa ya? Karena merasa beban, uh -huh. kan? Karena bagaimana lagi saya siswa Ya udahlah mau tidak mau ke sekolah di sekolah. Tapi diam ya itu dia karena kurang yeah, yeah. tertarik dengan yang namanya suasana kelas, gitu ya. Dan ada yang lebih parah lagi, jiwanya sedang bermasalah. Oh gitu. Iya. Yeah. Yeah, yeah. Jadi permasalahannya itu sangat kompleks, sulit di problem solvingkan atau dipecahkan, sehingga menumpuk. Maka pada akhirnya Dia akan cenderung lebih pendiam Makanya ya perlu kerjasama juga Guru mata pelajaran dengan guru BK iya. Baiklah terima kasih Wah sebenarnya Bu Masih banyak yang saya perlu uh, Gali Sharing dengan Ibu namun Kebetulan saya lihat waktu Sesuai apa yang tadi dijalankan sama Ibu uh, Sekitar uh, apa 15 menit 10 menit Jadi Mungkin nanti bisa Apa ya Bisa seri lagi Mungkin dilewat uh, Telepon Atau ini Gak apa-apa ya Bu Ya, ya boleh boleh, okay. boleh Terima kasih Mungkin Itu untuk wawancara kali ini Mudah-mudahan uh, Ini salah satu tugas Dan sekaligus Alhamdulillah Saya pun ikut Jadi menggali Yang sangat luar biasa Lagi gitu ya ibu pertama ini Terus yang terakhir Mungkin Saran dan doanya Dari Ibu Mudah-mudahan Untuk PPG saya itu Uh, ada Dalam kelancaran, ya gitu ya, Bu. Ya. Okay. terima kasih. Uh, waktunya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, uh. ya. Sama-sama.